Ekspresi kelompok Guyan berubah sedikit ketika mereka mendengar bahwa Lindong benar-benar berencana menghentikan dua binatang iblis pada setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Bagaimanapun, binatang iblis di depan mereka tidak biasa terhadap makhluk seperti itu. Bahkan seorang ahli dengan kekuatan yang sama dari setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Lupakan, Lindong menatap tiga binatang iblis di depannya. Dia tiba-tiba sedikit mengernyit ketika matanya melihat ke arah di mana bajak laut naga hitam bergegas menuju sebelumnya. Jika mereka ditahan di sini, kemungkinan buah roh misterius kehidupan akan memiliki pemilik lain. Miss Guyan, kamu harus membawa semua orang dan pergi dulu. Aku akan berurusan dengan tiga binatang iblis ini, Guyan awalnya berpikir. Bahwa Lindung berencana untuk meninggalkan rencana untuk bertarung melawan dua binatang sendirian setelah mempertimbangkan kekuatannya ketika yang terakhir mengucapkan kalimat pertama. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat mereka lengah. Mereka semua menatap Lindung dengan tatapan heran. Orang ini sebenarnya berencana menghentikan tiga setengah langkah ini ke dalam binatang kehidupan iblis tahap mendalam sendirian. Tidak banyak waktu, kalian semua harus mengejar dulu. Jika tidak, buah roh misterius kehidupan mungkin akhirnya direnggut oleh orang lain Lindong menyadari keterkejutan di hati mereka saat ia terus menjelaskan Kamu, Guyan ragu-ragu sejenak Namun, dia dengan cepat mengepalkan giginya dan mengangguk Dari interaksi mereka selama beberapa hari terakhir Lindong tampaknya bukan orang yang ceroboh dan sombong Karena dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan tiga binatang iblis Kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung kata-katanya. Apalagi mereka benar-benar tidak bisa membuang waktu di sini. Berhati-hatilah, tarik jika kamu tidak bisa melawan mereka. Kami akan mundur dulu dan menunggu kamu di depan. Petik 2, Gu Yan sangat menentukan, tanpa basa-basi lagi. Dia mengeluarkan pengingat untuk Lindong, sebelum melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju kedalaman gunung. Anggota lain dari klan Gu di belakangnya juga mengikuti setelah ragu-ragu sebentar. Kakak Lindong, hati-hati. Kami akan menunggumu. Guya berbicara dengan suara khawatir. Ya, Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadap semua orang. Matanya terkunci pada tiga binatang iblis di depannya. Setelah suara angin deras muncul dari belakangnya, matanya akhirnya mulai mengeras. Tiga setengah langkah ke profound life stage iblis bis tidak mudah untuk ditangani. Raungan yang dalam dan brutal terdengar dari tiga binatang iblis besar. Mata binatang merah tua itu berkedip dengan licik dan kejam. Dengan kekuatan mereka telah mencapai tahap seperti itu, mereka sudah memiliki kecerdasan yang substansial. Jika garis keturunan mereka sedikit lebih murni, kemungkinan mereka akan lama bisa berubah menjadi bentuk manusia. Jika itu masalahnya, mereka akan lebih sulit untuk berurusan dengan... Tiga setengah langkah profound life stage demonic beast tidak menghentikan anggota klan Gu untuk pergi. Mata binatang mereka terkunci pada lindung. Ini karena mereka bisa merasakan perasaan berbahaya darinya. Mata binatang merah itu melekat erat ke lindung. Pada saat berikutnya, kilau tak menyenangkan melintas di mata ketiga binatang buas itu. Kaki mereka mendarat, dan mereka langsung berubah menjadi tiga sinar cahaya merah yang menyerang Lindung dengan formasi yang sangat rumit. Ketiga binatang iblis ini sudah tahu cara bekerja sama dan memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Mata Lindung cukup suram saat dia menghadapi kerjasama yang sempurna dari ketiga binatang buas ini. Jari-jari kakinya mendorong tanah, dan menghindari dua angin berbau darah dengan tangkas sambil menarik diri pada saat bersamaan. Swoosh! Namun, tubuhnya baru saja akan menarik kembali. Ketika angin berdarah lain muncul dari belakangnya Seekor cita buas seperti binatang iblis mencakar titik vital di belakang hatinya Bermaksud untuk menembusnya Bang, lindung dengan paksa membalikkan tubuhnya saat itu di udara Saat lampu hijau berkumpul di tinjunya Raungan naga yang samar namun dalam bergema di seluruh area Selanjutnya, tinju bertabrakan melawan cakar tajam binatang iblis Pada saat ini Suara meredam yang dalam bergema, sementara riak energi yang kuat menyapu. Lindung dipaksa selusin langkah mundur, sedangkan binatang iblis menembak ke bawah, dan menciptakan bekas luka panjang selusin kaki di tanah. Swosh swosh, mengaum dipancarkan dari dua lokasi di sekitar Lindung setelah demonik bis jatuh ke tanah. Setelah itu, dia melihat bahwa tiga setengah langkah ke dalam makhluk iblis tahap mendalam kehidupan sudah mengelilinginya. Serangan mereka benar-benar memiliki formasi yang agak indah. Apa binatang iblis yang menyusahkan? Mata Lindong menyipit saat dia menyaksikan adegan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis bekerja sama pada tingkat yang canggih. Namun, saat ini aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian semua. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ada banyak ahli yang bergegas menuju kedalaman Gunung Roh Misterius. Dia tidak ingin ditahan di sini sementara yang lain membelah harta karun itu. Ku, napas udara putih perlahan-lahan dihembuskan melalui tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, lampu hijau mulai berkedip di permukaan tubuhnya. Lampu hijau ini dengan cepat menjadi lebih kaya. Saat tato naga lampu hijau samar muncul di kulit Lindong, Sementara naga hijau tertanam dalam di matanya. Mengaung, raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuh lindung. Tampaknya beresonansi dengan udara, sementara aura yang mengintimidasi dan menindas yang tidak bisa disembunyikan diam-diam menyebar keluar. Saat aura ini menyebar, ekspresi ketakutan segera melintas di mata merah dari tiga binatang iblis. Aura awalnya ganas mereka telah ditekan olehnya pada saat ini. Ketakutan yang berasal dari garis keturunan dan jiwa mereka, muncul di hadapan aura naga. Kemungkinan besar mereka akan ketakutan sampai berbalik dan melarikan diri jika bukan karena setengah langkah mereka menjadi kekuatan tahap kehidupan yang mendalam. Swoosh, lampu hijau yang gemerlap meledak dari tubuh Lindong. Segera setelah itu, tato naga lampu hijau meninggalkan permukaan kulitnya. Mereka berubah menjadi empat naga lampu hijau yang mengorbit di sekitar anggota tubuh Lindong. Kekuatan seperti naga besar tampaknya dipancarkan saat mereka berputar-putar. Desir, Lindong mengepalkan tangannya sedikit, saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung. Senyum puas terangkat dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menginjak kakinya, retakan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat kakinya mendarat. Sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang tiba-tiba melesat ke depan. Ledakan, sosok Lindong muncul di depan salah satu binatang iblis. Lampu hijau kemudian melonjak, saat tinju dilemparkan ke depan. Naga hijau muda yang berlama-lama di sekitar lengannya bersiul dan dengan kejam menabrak perisai keras seperti tubuh iblis bis. Busur lampu hijau meledak dari tinju Lindong. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan dalam bergema, tubuh besar binatang iblis segera terbang ke belakang. Saat raungan binatang yang menyedihkan bergema di hutan. Mengaung-mengaung. Kilau kecil yang berkedip-kedip di mata dua binatang iblis yang tersisa ketika mereka melihat ini. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, sosok lindung sekali lagi muncul di depan mereka dengan cara yang mirip hantu. Tubuhnya seperti pusaran air, ketika kedua kakinya menggambar cahaya hijau yang mengorbit di udara. Selanjutnya, raungan naga terdengar. Itu disertai oleh gunung seperti kekuatan karena itu dengan kejam mendarat di tubuh mereka. Bang-bang, energi liar dan ganas mengalir keluar seperti badai. Tubuh besar dari dua binatang iblis juga terbang mundur. Sebelum menabrak tanah saat suara gemuruh yang keras dipancarkan. Tubuh lindung melayang di udara. Naga lampu hijau mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti raja naga yang memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Kau mengaung, tiga binatang iblis yang terluka sekali lagi berjuang untuk bangkit. Namun... Ketakutan muncul di mata mereka pada saat ini. Tekanan naga langit dari tubuh lindung telah sangat menekan kekuatan mereka. Meskipun demikian, mereka kuat dan ganas secara alami. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau mundur. Yang mereka lakukan adalah dengan hati-hati mengunci mata mereka pada lindung dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lindung menyaksikan adegan ini dan sedikit mengernyit segera setelah itu. Lampu hijau di matanya menjadi lebih intens. Lampu hijau yang gemerlap meletus dari tubuhnya. Segera setelah itu, lampu hijau bergetar. Dan tubuhnya berubah menjadi naga hijau raksasa. Sementara tekanan naga langit yang memenuhi tempat itu juga tiba-tiba menguat. Koror yang pekat akhirnya muncul di mata ketiga binatang iblis setelah naga hijau muncul entah dari mana. Swoosh, selusin tokoh dengan cepat terbang melintasi hutan yang dalam. Pada saat yang sama, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Kakak tetua Guyan, tidak ada yang akan terjadi pada kakak lindungkan Guyan mengikuti di belakang Guyan, sambil sesekali melirik ke belakang. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan membuka mulut untuk bertanya. Guyan merajut alisnya, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membuat diri mereka terbunuh. Tidak terkecuali dia, karena dia memilih untuk tetap di belakang. Kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat menghabisi ketiga binatang iblis. Sudut-sudut mata Guyan tanpa sadar melirik ke belakangnya setelah kata-katanya terdengar. Jika Lindong benar-benar berhenti di sini, mereka akan berada dalam situasi yang agak buruk. Aku harap dia benar-benar memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya. Guyan bergumam. Namun, matanya tiba-tiba menjadi fokus setelah suaranya terdengar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat sosok kurus yang sudah dikenalnya tidak jauh dari situ. Sosok ini terbang seperti petir. Aroma berdarah samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Semua anggota klan Gu berhenti pada saat ini. Wajah mereka terkejut ketika mereka melihat sosok muda itu dengan cepat bergegas dari belakang. Mereka sudah ditangani, ayo bergerak, kami akan langsung menuju ke kedalaman spirit mountain misterius. Seharusnya tidak ada lagi penghalang di depan. Lindong hanya tersenyum tipis sebagai jawaban atas keterkejutan mereka. Tanpa penjelasan tambahan, tubuhnya melesat keluar dan menuju ke kedalaman hutan gunung. Di belakangnya, sekelompok anak muda masih terperangkap dalam keterkejutan mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 844, Ular Iblis berkepala tiga. Kelompok Lindung tidak bertemu musuh tangguh selama perjalanan mereka berikutnya. Lagi pula, hanya ada 8 setengah langkah menuju binatang kehidupan iblis tahap mendalam di gunung roh misterius yang besar. Sebelumnya, tiga dari mereka telah dihabisi oleh Lindung dan kemungkinan tidak ada lagi binatang iblis dari tingkat yang hadir di daerah tersebut. Meskipun ada banyak binatang iblis biasa, mereka secara alami tidak dapat menghentikan kelompok lindung yang menakutkan. Swosh! selusin figur mendorong cabang-cabang pohon dengan ujung kaki mereka, menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk bergegas maju. Akhirnya, mereka menerobos hutan lebat. Sinar matahari yang menyilaukan yang meluncur ke mata mereka secara instan menyebabkan mereka sedikit menyipit, sebelum dengan cepat membuka mata mereka lagi. Area yang memasuki pemandangan mereka adalah tanaman hijau subur yang dipenuhi dengan tenaga hidup. Danau yang luar biasa besar terletak di kejauhan. Danau itu seribu kaki besar dan airnya berkilau di bawah sinar matahari. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau yang tenang, menyebabkan beberapa riak terbentuk. Beberapa suara angin deras terdengar dari lingkungan mereka ketika kelompok Lindung muncul di sekitar danau. Beberapa tokoh juga keluar dari hutan dan akhirnya mendarat di sekitar danau. Ini adalah bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Mata Guyan mengamati danau yang tenang. Beberapa kegembiraan juga muncul jauh di dalam matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Lindung sedikit mengangguk, dia bisa merasakan kekuatan kehidupan yang agung di daerah ini. Kekuatan Yuan alami di tempat ini berkali-kali lebih kaya dibandingkan tempat lain. Sepertinya mereka semua telah tiba. Mata Lindong menyapu sekeliling danau, klan Wei dan faksi kuat lainnya, yang mereka temui di kaki gunung. Sebagian besar berhasil mencapai tempat ini. Namun, dari jejak darah yang melekat pada tubuh mereka, orang bisa mengatakan bahwa perjalanan mereka jauh dari damai. Sementara mata Lindong mengamati sekelilingnya, Kelompok dari bajak laut naga hitam menatap mereka dari jauh dengan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka tidak berharap bahwa kelompok lindung akan benar-benar dapat dengan cepat melepaskan tiga setengah langkah ke dalam makhluk iblis tahap iblis mendalam. Orang-orang itu, mata guyan sedingin es ketika dia melihat orang-orang dari bajak laut naga hitam. Jelas. Dia sedikit geram karena kelicikan mereka dari sebelumnya. Lindong melirik kelompok dari bajak laut Naga Hitam dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan berbalik ke tengah danau, di mana sebuah pulau hijau kecil berada. Sebuah lingkaran cahaya misterius yang samar-samar tersebar dari tengah pulau. Buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan bulan saling bersilangan. Waktu itu, dengan cepat mendekati. Guyan melirik matahari yang secara bertahap turun dan berkata, di mana Dimensnake berkepala tiga itu. Tatapan lindung bergeser dari sisi ke sisi saat dia bertanya. Guyan sebelumnya menyebutkan bahwa ada awal ular berkepala tiga tahap awal kehidupan mendalam di bagian terdalam dari gunung roh misterius. Itu harus bersembunyi di kedalaman danau. Setelah mendapatkan kekuatan seperti itu, kecerdasannya tidak lagi kalah dengan manusia. Gu Yan dengan serius memandangi danau yang tenang dan tak terduga itu dengan hati-hati dan berkata. Lin sedikit mengangguk, dia sadar bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah buah roh misterius kehidupan muncul, kemungkinan tempat ini akan turun ke kekacauan. Pada saat itu, situasinya pasti akan berantakan total. Mereka semua harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius dari tengah kekacauan. Suasana di sekitar danau menjadi sedikit lebih tegang ketika berbagai faksi berkumpul. Ada banyak kehati-hatian dan permusuhan di mata mereka saat mereka saling memandang. Kelompok Wei Song berdiri di kejauhan, matanya yang acuh tak acuh menyapu kelompok Lindong. Sebelum senyum dingin segera muncul dari sudut mulutnya, sementara niat jahat berenang di matanya. Lindong secara alami juga mendeteksi tatapan gelap dan dingin Wei Song, namun. Dia hanya melirik yang terakhir sebelum menarik pandangannya. Kelompok klan Wei mungkin kuat, tetapi satu-satunya yang bisa masuk ke matanya adalah guru simbol ilahi itu. Jika kelompok itu berani memiliki niat buruk terhadap mereka, Lindong pasti tidak akan berbelas kasihan. Lupakan latar belakang mereka, dia akan menghabisi mereka terlebih dahulu sebelum memikirkannya. Waktu cepat berlalu di tengah-tengah atmosfer yang tegang ini. Sementara matahari yang panas di langit juga perlahan turun. Pada saat yang sama, bulan mulai muncul dengan santai di sisi lain langit. Berdengung, saat matahari dan bulan muncul, semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di kedalaman gunung roh misterius tiba-tiba mulai melonjak hebat. Tanah itu sedikit bergetar, saat riak terbentuk di danau yang tenang. Cahaya terang terus menyebar dari pulau kecil di tengah danau. Buah roh kehidupan misterius akan segera muncul. Guyan cemas berbicara dengan suara rendah ketika dia melihat adegan ini. Suaranya terdengar cemas dan gembira. Lindong tersentak memperhatikan saat mendengar ini. Saat kegembiraan menyembur di matanya, gemuruh pulau di tengah danau mulai bergetar, bahkan lebih intens. Sementara cahaya yang dipancarkan dari daratan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, banyak retakan mulai menyebar dari pulau itu. Segera setelah itu, pohon raksasa yang benar-benar hijau zamrud seperti King Viser perlahan-lahan muncul dari bawah tanah. Pohon hijau zamrud raksasa ini seperti bayi yang baru lahir, tumbuh dari tanah, sementara cabang dan daunnya menyebar keluar. Sementara itu, pola lampu hijau melingkar yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan terus-menerus tersebar. Pola cahaya ini berkumpul di pohon dengan kecepatan yang menakjubkan. Di dalamnya ada enam tempat bercahaya paling cemerlang Bas-bas, cahaya itu semakin kuat Dan pada akhirnya, cahaya itu perlahan-lahan membeku Enam tempat di mana cahaya telah menyatu langsung berubah menjadi enam buah hijau zamrud. Buah-buah ini tergantung di cabang-cabang Sementara pola cahaya melingkar melekat di sekitarnya Kekuatan hidup bangga mereka menyebabkan kekuatan yuan alami di udara muncul seolah-olah itu memiliki kehidupan Enam kehidupan buah roh misterius. Guyan menatapkan enam buah hijau zamrud yang telah terbentuk di pohon. Kegembiraan di matanya yang cantik tumbuh semakin kuat. Apakah itu buah roh misterius kehidupan? Mengapa ular iblis berkepala tiga tidak membawa mereka jauh sebelumnya? Lindong mengamati pohon raksasa yang pecah dari pulau di tengah danau dan bertanya. Pohon roh misterius kehidupan ini dapat membentuk sembilan buah roh misterius kehidupan. Selain itu... Itu hanya akan matang ketika buah kesembilan muncul. Demon snake berkepala tiga telah menunggu selama ini. Sayangnya, tidak akan bisa menunggu hari itu tiba. Guyan menjelaskan. Lindung sedikit mengangguk. Jika snake berkepala tiga berkepala ini dengan tegas menghapus life spiritual misterius buah sebelum berita mereka menyebar. Kemungkinan tidak ada yang akan tahu bahwa harta surgawi seperti itu ada di tempat ini. Sayangnya. Keserakahannya mungkin menyebabkannya tidak mampu mempertahankan bahkan satu buah roh misterius kehidupan. Ku, huh, banyak yang membakar tatapan merah panas menatap tajam ke pohon raksasa yang bergoyang lembut di pulau di tengah danau. Keenam buah hijau zamrud itu seperti ciptaan alam yang sempurna. Kekuatan hidup yang dipancarkan oleh mereka terus-menerus menarik perhatian mereka. Napas semua orang menjadi lebih berat. Namun, tidak ada yang bertindak segera. Lindong tidak terburu-buru ketika melihat ini. Dia sadar bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang menjadi tidak sabar. Setelah semua, godaan buah roh misterius kehidupan tidak kecil sama sekali. Swoosh, dugaan Lindong benar. Meskipun mereka yang hadir sadar bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius itu. Bahkan beberapa dari mereka yang memiliki kesabaran besar merasa cemas ketika harta ajaib seperti itu muncul di depan mereka. Karena itu, setelah beberapa menit, akhirnya ada seseorang yang tidak mampu menekan keinginan di dalam hatinya. Selusin sosok bergegas maju, dan dengan liar menyerbu ke arah pulau di tengah danau. Lindung menyaksikan angka-angka itu saat mereka bergegas keluar. Matanya tiba-tiba mengeras saat tubuh mereka mencapai udara di atas danau. Bang, pilar air besar tiba-tiba meledak dari danau yang tenang. Dari dalam pilar air. Banyak tombak air hitam pekat ditembakkan. Mereka menembak ke arah sosok-sosok di udara dari segala arah. Memerciki percik, tombak air yang tajam mengandung energi yang sangat ganas. Tubuh beberapa orang yang tidak beruntung segera dipotong oleh tombak air saat darah mengalir dari luka mereka. Selanjutnya, tangisan menyedihkan yang menusuk tiba-tiba terdengar. Warna hitam legam dengan cepat menyebar keluar dari luka mereka, sementara tubuh mereka dengan cepat bernanah. Jelas, mereka telah terkena racun yang sangat mematikan. Guyuran, banyak sosok jatuh ke danau di tengah tangisan mereka yang menyedihkan. Akhirnya, mereka ditarik ke kedalaman di tengah danau oleh sesuatu. Dan bahkan jeritan menyedihkan mereka lenyap. Bang, gelombang mengerikan menyapu dari tengah danau setelah orang-orang ini jatuh ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat sosok hitam besar dengan cepat muncul dari dalam danau. Sebelum pecah dari air dengan suara gemuruh yang keras. Mengaung, bayangan makhluk besar yang pecah dari air itu menyelimuti radius seratus kaki. Sementara aura mengerikan yang mengerikan menyebar darinya. Semua orang di sekitar danau memandangi makhluk raksasa itu. Yang akhirnya muncul. Ketika ekspresi mereka juga mulai berubah menjadi kuburan. Apakah itu akhirnya muncul? Lindong menatap binatang iblis besar dengan tiga kepala raksasa. Saat ia menghela nafas dalam-dalam, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat dari tubuh yang terakhir. Perasaan ini bahkan lebih kuat dari Yuan Chang dari saat itu. Jelas, makhluk ini harus menjadi tuan dari Pulau Roh Misterius. Ular iblis berkepala tiga. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku.